Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to come back to my channel Master Kahar Saat ini Sobat yang ada di seluruh Nusantara Saya berada di Kota Samarinda. Posisinya tepat di Citra Niaga Sobat Dimanapun anda berada Konten kita kali ini adalah Kita mau Nanya-nanya ODGJ Yang lagi nongkrong di Depan Ruko Sidomulyo Yang ada di Citraniaga ini Oke sobat Sebelum kita ngobrol Dan tanya-tanya Atau mendekati ODGJ nya Kita coba nanya dulu ke Mas yang ada di Sekitar tempat ini Mas, ya. uh, mohon maaf menggabung ya Sebetulnya uh, kita mau nanya-nanya tentang Oda GJ ada di sini Mas, namanya siapa mas? Siapa? Mas Eko Mas Eko Mas Eko jualan apa? Bakso ya? Tiap malam ada di sini? Tiap malam Tiap malam ya? Biasanya ada gj kadang minta bakso atau dikasih bakso? aja. Kadang bakso mau makan gak? kalau bakso dimakan kalau ngerokok? enggak enggak ya? enggak, enggak pernah lihat oh, ya. tapi dia tidak pernah ngamuk enggak, enggak, pernah, enggak. ya? kalau diajak ngobrol mau ya? mau aja oke Pak Eko? Pak Eko ya? iya Pak Eko uh, sudah berapa lama tadi? apa namanya omegi gini? biasanya ngomong? iya, udah 30 bulan 30 bulanan ya? kalau ya? ya. yang sebelah sana perempuan apa laki-laki? lagi semua ada namanya nggak? kurang ya, juga ya. ya oke oke. Mas, mas itu yang paling lama itu, itu ya. oh, oh, ini baru juga, ya. kan. Biasanya kalau di Oh iya kan? Oke mas Eko aja. Coba saya dekat ya. Sobat oh Saat ini Kode GG nya lagi tidur ya Oh iya udah bangun dia Mas kok makan? Capek kan? Ngantuk? Capek Makan bakso kan? Ma. Sudah makan? Sudah kenyang? Sudah boleh tahu namanya siapa? Gak tahu. Hah? Gak tahu namanya. Gak tahu namanya. Asal, asal. Hah? Asal. Asalnya di mana? Batu-batu. Hah? Batu-batu. Asal, asalnya. Kampung-kampung di mana? Batu-batu. Batu-batu. Di mana itu? Pulau Selor. Hah? Pulau Selor. <kuh>. Pulau? pulau? Oh, Pulau Selor ya? Selor. Selor. Solor, di mana itu? Pulau Timur. Oh, sudah berapa lama di sini di Samarinda? Baru datang. Baru datang. Hmm. Oh. sudah makan malam? Belum. Makan bakso mau? Jadi tadi makan apa? Oh, usah teman sama temennya bukan sudah berapa bulan di sini baru datang nama siapa nggak tahu ya sudah mandi belum mandi belum tadi sudah mandi belum sudah berapa bulan mandi nggak tahu ya. Istrinya di mana istri? Istri? Tidak ada. Anak? Belum. Orang tua? Di kampung di timur sana. Timur, apa sih namanya timur sana? Pulau Selor. Pulau Selor. Jadi sobat, beliau ini katanya sih menurut dia dia dari Pulau Selor. Pulau Selor itu dari di pulau timur sana. Saya juga tidak tahu dia tempatnya di mana Pulau Selor itu. Pak uang uang tidak usah. Tidak mau duit juga dia. Tidak mau makan, Tidak mau rokok. Saya tanya dia sudah makan apa belum? Katanya belum. Saya tanya saya tana, saya tanya namanya dia nggak tahu namanya bisa duduk sakit sakit sudah minum obat sobat jadi beliau katanya sakit uh, dia tidak mau bercanda, uh, bercanda kalau serius boleh menang. Kalau begitu terima kasih ya. Hah? jauh, ya, ya. Terima kasih ya. Nah, sobat, saat ini kita mendekati yang kedua ya. Kayaknya dia juga laki-laki. Saat ini dia lagi tidur Cuma kita Panggil ya Atau tegur ya Mau bangun ya dia Halo Tentu lagi di beliau lagi tidur, jadi kita lagi tidak boleh mengganggu beliau sebenarnya. Tentu lagi tidur. Oke, okay. oke okay, sobat, uh, kita tidak bisa terlalu jauh untuk ngobrol sama beliau ya. Karena mungkin lagi terganggu, yang kita takutkan nanti kalau dia uh, merasa terganggu nanti uh, berakibat lain. Oke okay, sobat, terima kasih yang menonton. Oke, okay. untuk malam ini mungkin kita bisa mungkin kita tidak bisa terlalu lama untuk ngobrol sama ODGJ yang ada di sini ya, ada dua orang karena mungkin. Kita juga uh, kasihan ya Beliau lagi istirahat pada jam segini Sobat mungkin besok Atau di lain waktu Kita cari kesempatan yang lebih bagus Yang mungkin dia Enak diajak ngobrol Oke okay, sobat Tonton terus Master Kahar Sang Penjuang Receh Youtube Channel Jangan lupa subscribe, like, and share Video ini supaya kita bisa melihat Video-video selanjutnya untuk esok dan di lain hari ini, termasuk untuk konten oleh uh, DJ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.